Halo, berjumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Pitra Ganteng. Oke, okay, pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan lampu platform, platform mobil kalian video kali ini memang saya ingin memperlihatkan bagaimana saya masang lampu tersebut yang dari standar menjadi lampu LED saksikan terus video ini jangan lupa like jika kalian suka silahkan subscribe di pojok kanan bawah jika kalian berkenan saksikan terus video ini Cucuy. perlihatkan terlebih dahulu warna standar mobil kalian ya, yaitu warna kuning seperti ini ya Nah, nanti kita akan ubah menjadi warna putih LED. Nah, seperti apa pemasangannya? Saksikan terus video ini. Kali ini saya menggunakan dari RC LED. <tuh> ini warnanya, seperti ini. E, nanti untuk link pembelian akan saya mampirkan di deskripsi ya. Silahkan kalian lihat di sana. Oke kita akan mulai memasang lampu nah lampu seperti ini teman-teman lampu LED nya 31 mm mm kan bus. Nah, seperti ini ya Oke kita akan mulai laca pemasangannya check it out Oke pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu mikanya ya setelah itu kita lepaskan lampunya nah, setelah lepas baru deh kita pasang lampu yang baru ya diusahakan uh, ininya yang menghadap ke depan ya warna kuningnya oke sudah kan, ah lampunya cerah. setelah itu baru kita pasang mikanya, kita pasang mikanya. dan lihat hasilnya ya, kita lihat bersama-sama. wah terang sekali. ya ini hasil pemasangannya. sekarang kita lanjut ke pemasangan kedua untuk bagian tengah. ya cerah sekali. oke. Okay. Oke, okay, untuk baris kedua lampunya masih standar seperti ini ya Warnanya masih kuning Redup sekali kan Oke, nah, kalau kita tutup pintunya Duh. Redup sekali Ya, nah, kita akan lihat Setelah kita rubah Seperti apa Kita buka dulu, terbuka dulu lampunya Setelah itu Kita keluarkan lampunya. Sudah keluar. Kita pasang menggunakan lampu yang LED tadi ya. Karena ini memang harus menggunakan tangan 2 Karena tol tangan satu memang sedikit susah. Dia harus melepaskan lubangnya. Mohon maaf ya. Ini memang agak susah tangan satu. Tapi kita berusaha. di sini ada sorry ya Oke okay, nah ini setelah saya pasang jadinya seperti ini Terasa sekali dan saya akan tutup kembali mikanya uh. oh, terbaik ya Terus kita lihat hasilnya Hmm, cakep ya Oke Baik Nah, inilah hasil dari pemasangannya Kelihatan cerah sekali ya Tuh Bagian Dalamnya terlihat Kita mau cari apapun ketemu gitu ya Oke. Cerah oke okay. itu tadi uh, pemasangan lampu LED plafon Kalia uh, ya. kita sudah lihat hasilnya terang sekali ternyata semakin menambah aura keren gitu ya di mobil Kalia nah bagi teman-teman yang mau membeli, nanti link pembelian akan saya berikan di deskripsi jadi itu aja video singkat saya untuk pemasangan lampu LED di plafon mobil kalian ya. saksikan terus video-video di channel ini silahkan uh, jika suka dengan video ini pencet tombol like jika berkenan silahkan subscribe video ini atau channel ini di pojok kanan bawah itu aja Sekian video dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!